Hai, hai, di channel Muhammad hai, Kita sekarang uh, bersama ya, mau dibilang mantan ya hai, kan, ya. hai, <laughs> kita hai, kita hai, hai, hai, ya hai, hai, hai, hai, dia mau bermain sama bersama gue ya. jadi uh, wah langsung nih auto kabur dia coy Aduh mati gua anjay, anjay. bilangnya mau main malah malah ada kabur Aduh jelek kali, jelek kali Wah kita kita des video dulu des video lagi ya, udah ada biaya nah ya, berkabur, ya kan heran nih ya, orang nih oh nah, mati itu kalau mau nyalain mic itu di itu apa ada ada di bawahnya itu namanya komro ya ada di tengah-tengah itu ada mic jadi itu nyalain aja klik aja itu hmm. kalau nggak denger kayaknya nih Oke guys, aja dah daripada lama-lama ya. Oh, main ring aja. Langsung ya Gua nggak bisa main reng nih. Main klasik aja ya udah. Kita main klasik. Karena ini nggak bisa main ring nih. Kita naikin aja dulu ini. Ya. Karena ini masih baru ya. ini Masih baru nih mainnya. Jadi kita main klasik aja dulu. dulu uh, itu ada kontak bisnis sama teman-teman lagi. Okay. Dia lagi enggak sibuk, jadi gua ajak din dan sekalian gua juga bikin ah. jadi sekarang gas kuy aja coy. Jadi Sudah di permainan ketemu Kongro Kongro temennya di mana? Kamu uh, di. Kandang, di hati ya. <laughs> sama Ria ya. Karena kalau sendirian nanti dia mati ya ja Aduh. malah jatuh. Dan musuh itu serius, banyak musuh itu. Ada senjata Aduh enggak. Astaga, kok. ada senjata. Sabar, landa senjat serius. Pak, ada 2 Nanti dia, aku nanti. Takut. Enggak ada, lansir, Aduh. Iya, aku. Tolongin dia. Aku, <tuk> aku, aku <tuk> habis aku lupa ya, kan? Soalnya tadi itu musim pengleman ya. ada ada orang-orang juga kamu tuh kalau rewel ya dia kan mana -man. <laughs> yep. Kita okay. goreng mm -hmm. Senjata. ini senjata nih ini senjata nih. Ini senjata ini peluru air peluru air ini Gojek. Ini kali <sibuk> ini. juga ini. Gimana? kirain mati Astaga. Yes. Sorry ya bang jadi tidak bisa tolong. Kamu musuh. Ini bisa pada di mana lo celoda dong Kalau pelopeng-pelopeng, biasa nih. Kita waspada, karena biasanya ada musuh di sana. Iya, musuh yang tadi. Yang yang kamu bunuh tadi. Yang di bawah uh -huh. kita lagi. Kamu ke satu, jadi satu enggak keluar. Yeah. Nah, iya. Terima Apakah dapat samurai itu? Bisa, ya, Mana satu? Aku Kenapa Kenapa nggak Itu ada nih. What Dua nih. Iya guys sih namanya itu namanya cowok boros ya kayaknya ya aku namanya jombro apa? jombro apa? Aku satu Aku nih. punya satu. Tapi kasih aku, edin, eh, mana Ayah, hmm. Hmm. Ya. Hei, aku ini Mana? Takut gak aku nyalainnya, kita tunggu aja. lagi kita ya. udah menang ya, gua, ya. Tadi, ya. Namanya Bio nasinya sih, Cuman paling gue sayang banget gue gara-gara ya itulah nggak usah curhat ini aja dah video kami ya jangan lupa like and comment sebanyak-banyaknya dan tunggu aja semoga allah terkabul